Mores, Mores, dia maharis. ku terbang. Macam ni, Macam ni. Macam ni. Jauh, jauh, jauh, jauh. Jauh, jauh, jauh. Jauh, jauh, jauh. Hei. Okey, okey, okey. Okey. Okey. Kita nak buat grouping kan apa kita main. Kita nak, nak clearkan section tengah-tengah tu. Sebab kita akan letakkan barang-barang yang kita kemas nanti. Satu. Yang dua, kita nak clearkan. Uh, ada tiga filter. Yang satu, miss. Kisah kita akan tu kita clearkan, okay? So yang ketiganya nya kita clearkan dekat awal new lesson. Awal new lesson apa yang dia orang tak So dah bagi tiga. Bagi dia. Ke... Okay, okay, yang room yang ni beli pakai tu bintik. Tiga empat lima. Tiga empat lima. Tiga empat lima. Tiga empat lima. Tiga empat lima. Tiga empat lima. Tiga empat lima. Tiga empat Saya Eh, pandang Ah, semua bagus. Tempat tempat clear tapi. sebab di sini banyak air. Okey okey okey Saya okay, saya minta uh, <Susuk> uh, a <minta, Susuk> tiga orang. Satu orang aja ya berdiri ke untuk kemas. Uh, terus sekejap je, orang yang lain berjumpa yeah. ke sini. Okey, yang sebenarnya ini, okay, yang ini, apa yang kita nak buat adalah mana-mana yang pokok yang... Okay. Okay. kan ada Bali aduh, Yo. Kenang, esok tu masuk Masuk rupuk, nak tengok Tak buat? Tak payah takut-takut Ni boleh pakai ke? Kanan orang di sana, Encik Kanan orang di sana Oh, ni, sini pokok? Aduh, jadah aduh Tak buat kerja, nak buat jadah ni Jadah! Các bạn có thể Taruh sini je pula. Oh, ni nak? Eh, tak tahu nak lah nak. Yang mati-mati je. Oh, yang mati-mati mati mati je? Ah, okay, okay. Oh, nak reporting balik. Oh, ah, nak reporting balik. Oh, ok, ok. Yang pantai-pantai lah kan. Dan semua yang dah tanah boleh lah. Yang dia berukur-ukur dia pun dia kan. Ha ni betul tu kalau tu memang. <-tongan> Saya tak apa. Okey elok ni. Ha ni elok. Elok. Elok. Okey. Dia nak mati je. Tak buka hidup. Tak tak tak tak. Adik acak tadi ani ini. Okey. Dia nak mati je. Tunggu kahang ni, tunggu kahang dia. Tunggu dia. ni. Lepu, lepu. Hahaha. Tapi janganlah yang yang endok jadi bata. Terus bagi kita terpul. Terpul Menta menta duit di banyak. Aje kau mera. Siapa ni? Siapa? Susunya belas ini ya? yang ke depan itu ni aku koyakkan cantik panjang enam belas tahun. tolong dulu ini patahkan, digagahkan, orang dah patahkan, okey. patahkan, oh, ha, dia muncul sangat. Ha, ni budak dia muncul ni, kalau si semua tahu sendiri, tidak tidak kisah malam. Longgang, longgang. Ini lagi, ini lagi, ini lagi, lah katuna Ini boleh masuk sini ke? Asing kan? Ha boleh tanah Tak apa? Oh tanah kan? Berta sana lah Betul lah Oh tapi ada banyak pokok lah, dalam tu kan? Banyak sangat Kena ada tong ketiga tak apa Boleh lah Kita minggu Kita minggu Alah, kita Aku tadi dia goreng tuh Macam Tapi Oh, uh yeah. -huh. Uh -huh. 학생님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 Ini ada very Oh benda tu lah Takut tu kat sana Oh boleh masuk Oh Oh <tuk tangan> Hai <laughs> semua. dah tu. buat perlombaan kejaran akan ambil float tadi ya. Thank you senang. Jangan jaga urban. Memang nak masak. Nama aku Ramli jauh. Aku jangan Aku guna untuk kejaran je. Dia wasi. Kau sini pun boleh sini. Ah itulah kata. Apa buang ni? Hoi. Saya jangan Rumpai dah, Rumpai dah. Oh, Raffi kata rumpai. Rumpai <laughs> <laughs> macam rumpai. Ambil hati, oh. jual mahal. Jual oh. mahal dulu. Oh, yeah. oh, jual balik, jual balik. Oh, ya? Jual so, so, oh. ni, kom ni pun balik. Ya, Mali sepul-pulak ni kemas tu. Masjid dah lah. Yang mana buat? Ya, ni dah Cycle lah Ya, tak tahu kan. Okey. Tak ya? kau itu kalau imam kau di sini ada macam kan mana ni? mana tu yang bertanya mana? Yo yo. Ini ni. Sistem ini. Kau kau cepat. Kau lama cepat. kita boleh teriak kalau rasa rasa. Woi lagi berjalan kau, woi. Hahaha. Lagi lagi. dah. Hahaha. panas <tuk> panas 내가 <laughs> 보여요 Dia ni? sama Dia nak jenis, ting jenis, ni aje bila tu, tapi dia, nak dia, nak, ya, dia, so, dia nak ambil itu dan juga dan juga. Tak banyak lagi kan? Kita ada pun ada dengan Jadi, jadi apa ya? Ada pelajar, ada yang kecil, ada yang kecil. Sudah-sudah katanya lekas, lepas itu nak biji kecil. Boleh, enggak mas? Boleh. nak Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Eh, kita nak dekat dekat semua kita tak ingat tak. Ha ladang nanti datang dekat Ada kan? Ha sama. Ya. Kita nak tanak ya. Cucuk, cucuk, cucuk ni, vaksin. Kau benar sekali lah. Okey, dah dia elok tadi kawasan ni nanti ambil. Petiklah eh. Ini memang ladang ini ada tajuk nusaralah. Betul tak? Kedah, Kedah ya, kita dengan nusaralah. yang agak nusaralah. Ha Ini kan tempat tempat semayan. Kau nak nak tak tak tak nak nitan eh. Uh. So yang itu nanti ladaran. Ya? nanti sekarang ni uh, Ini kalau analisisnya tinggal aja Ya, <tuk tangan> ini. <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> kita potong ni. Warna kotok ni. Sudah rasa macam ni. Keluar dia next rating dekat ni. Ah. Voice voiceover. voice over. Voice over. Jangan subscribe, jangan lupa subscribe, jangan like. Subscribe apa? Oh, oh, oh, oh, boleh dah subscribe. Oh. Yelah yeah, yeah dia nak hidup kan? Uh -huh. Buat project tak ada gaji lah. Ponditor kan? Oh, dia dah tak live. Ya, yeah, bu. itu variasi sini itu